Yo, minasang Genki Desca, welcome back on Mah Watch YouTube channel. Still with me Theo. Hmm, kali ini di video kali ini ya, gue mau tampilin sesuatu yang beda sih. Gue pengennya lagi have fun, chill out, ya. Have fun, ini pokoknya santai dah. Lucu mungkin, kalo lucu. hmm, okay deh. Lucu-lucuan mungkin, kalau kalian nganggapnya lucu, oke deh. Langsung aja ya, check this out. Nama saya Yuni, profesinya Masak. Oh, iya, namanya Ibu Mas Ruka. Oh. Oke, okay, nama saya Nunuk Munawaro. Ya, profesinya sebagai apa? Kerja di dapur. Kerja di dapur. Nama saya Rofi Irwanto. Nama Syahid, profesinya security. Kira-kira ibu tahu nggak? ini jam tangan buatan lokal apa luar negeri? Gak tahu, Bas. Dari luar negeri, Kak. Ya? Luar negeri? Iya. Iya, bener. Tau. Luar negeri kayaknya ya. Oke, bener. Metro. Luar, supaya. Luar, betul. Kira-kira jam tangan ini cocoknya buat cowok apa cewek? Kayaknya cowok. Cowok ya. Betul. Cowok. Pak nah, cowok. Cowok. Cowok. Betul. Untuk harga jam tangan ini dihargai berapa coba? Sekitar... Mungkin 13. Hmm, lebih tepatnya 15 juta. 15 juta 200000 ribu rupiah. Pastinya mahal. Hmm, 9,5. Ah. Oh gitu. Ya puluhan 10 jutaan antara 1,5 sampai 2 juta Oke. salah yang bener itu 15 juta 200 ribu rupiah. Nah, gitu ya. Iya tiga ke atas ya kayak tiga ke atas hmm. Hmm, gitu. terlalu murah gak ya tiga ke atas lebih tepatnya 15 juta Aduh. 200. Jam tangan untuk cowok apa cewek? Ini cowok cewek. Cowok cewek. Kok bisa gitu? Ya, tergantung bentuk dan tipenya masing-masing. Oke. Okay. Cowok kayaknya Iya, benar dari untuk cowok. Cowok cewek. Cowok cewek. N -n -n. Cowok. Ya, benar cowok, cowok. Untuk strapnya mm -hmm. terbuat dari apa ya? Stainless juga. Ya betul. Stainless. Stainless, ya yeah, stainless steel, betul. Besi ya? Besi, yeah, benar. Mm -hmm. ya benar. Yeah, stainless Iya benar pakai stainless. Stainless? Yap benar. Untuk harga sekarang mm -hmm. ayo tebak bahkan mm -hmm. harga. 9 juta. Kan? Yang benar itu 20an hmm, salah. Lebih tepatnya ini 39 hmm. juta. 380.000. <laughs> Kisaran-kisaran 20. Hmm, ya, sekitar segitu. Sepeda motor, Mas. <laughs> ya, ya. Harganya 39 juta. 380.000 cash. <ketuk> <gaduh> Sampai 25 gitu enggak. Mungkin mau dikunci? Oke. Okay. Salah. Harganya itu 39 juta 380.000. Ini <ketuk> <ketuk> jam tangan luar apa lokal? Luar. Ya luar negeri betul luar negeri enggak pernah tahu ini sih iya luar negeri iya bener luar negeri sih luar ini mas iya betul luar negeri betul strap kira-kira berbahan -kira apa uh, apa ini strap ini kulit talinya kulit iya bener kulit? ya bener kulit Bekaret. <laughs> kulit? iya bener ini kulit kayaknya iya bener lebih tepatnya ini kulit buaya nah untuk harga sekarang kisaran berapa bu? <tuh> kita sama mahal lagi kaya ini <laughs> jelas bahkan ini 50 juta lebih uh. 40 ke atas apa? 40 ke atas, hmm terlalu murah bu 25? gak ke? sampai hmm. apa lebih mahal? jauh lebih mahal kalau menurutku 20 ke bawah kaya mas 20 ke bawah? iya lebih tepatnya? label tepatnya 18 Mau tahu berapa harganya? Berapa, 50 Mas? 50-an Mas. Hmm. 50-an. Terlalu murah. <laughs> uh, terlalu murah. 100 mungkin ya. Lebih tepatnya ini hanya 17.000 US dollar. Hmm. Jadi kalau dirupiahin kira-kira 240 juta rupiah 200 WHAT?! oke dari jam tangan dari ketiga jam tangan tadi kira-kira jam tangan mana yang paling bagus menurut mas? mido mido kenapa? warnanya jadi seneng hijau hijau iya ah, sukanya yang ini tapi nggak bisa beli <laughs> yang ketiga, ketiga. kenapa? Ini motif transparan, luar dalamnya nih loh. Oh oke, okay. skeleton. Modulnya, ya. Oke, okay. bentuknya itu luar biasa. Yang ini, yang ketiga. Mm -mm. Kenapa bu? Bagus, modelnya juga bagus, suka aja. Mana ora takut sih, yang pertama sih yang pertama yang pertama, why kenapa? Kelihatannya lebih bagus lebih bagus, mm. tapi lebih, paling murah loh. Mm -mm. Tapi kayak kalau menurutku lebih bagus, mm -hmm. nggak terlalu rame. Oke. Okay. Oke, okay. giveaway kali ini gua mau kasih kalian suka Spinnaker kan? masih suka kan? oke okay. yang mau gue kasih SKU nya sp 56302 ya seperti biasalah lah kalau kalian udah tahu kan caranya yang penting subscriber like comment terus cantumin account IG kalian ya karena biasanya yang menang juga akan mimin DM ya terus nah ini nih pertanyaannya adalah tetap dong biasanya kalau gue giveaway tetap biasanya kasih pertanyaan kalian yang ya variatif ya kali ini yang biasanya gue pakai ini g yang gue pakai ini kan namanya DW sorry DW9700K ya dan ini udah pernah hmm, sempat nangkring di YouTube channel kita juga, yang subscriber sejati pasti udah tahu pertanyaan gua buat dapetin giveaway kali ini jam yang gua pake ini rilis di tahun berapa? gampang kan? buruan komen ya gue tunggu jawabannya sampai 10 Juni dan pengumumannya biasa ya sehari setelah kalian ngumpulin jawabannya gue usahain udah dapet menangnya ya ini dirilis di tahun berapa yang gue pakai subscriber sejati pasti udah tahu jawabannya oke gue tunggu jawabannya ya good luck